Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu cara untuk melihat CPM pada video kamu yang CPM-nya tuh paling besar. Jadi video tersebut itu yang paling cocok digunakan untuk sub for sub cari dolar. Jadi pertama kita tuh harus ke analitik dulu. Jadi, CPM tertinggi itu sangat cocok kalau view-nya banyak dan dolarnya bakal dapat banyak. Nah, setelah ke analitik, kamu langsung cek ke pendapatan ya. Kalau pakai Bahasa Indonesia, lalu kamu cek ke sebelah kanan. Nah, disitu ada tulisan "video dengan penghasilan teratas". Nah, kamu klik yang "lihat lainnya", aku menggunakan bahasa Indonesia ya jadi setelah kamu klik nanti akan muncul seperti ini nah di sini tuh nanti ada tulisan CPM uh, ya kan ada tulisan CPM berbasis pemutaran nah kamu coba ganti yang tujuh hari ini kamu ganti dulu yang tujuh hari nah kamu lihat tuh video yang paling nominal yang paling besar ya PM yang paling besar itu yang videonya itu yang paling cocok kalau kamu seandainya mau barter sama orang atau sama orang luar negeri nah video tersebut itu sangat cocok untuk dapat dolar atau cara nambah-nambah dolar jadi kalau seandainya perseribu viewnya itu prediksi pendapatan di video tersebut itu sesuai sama rate angka di situ nominal segitu perseribunya jadi sekitar sekitar kian lah, kalau misalnya ini kan ada yang 4 juta nih, saya aja. Ya, kalau seandainya ada yang tonton sampai 1000 view, kemungkinan tuh nominalnya lebih tinggi dibandingin video-video yang lain. gitu Oke, mungkin segini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membantu satu sama lain. Jangan lupa di subscribe jika video-video dan konten ini bermanfaat. Thank you guys. Assalamualaikum.